salam listrik bosku kali ini saya akan ini bosku ya mereview unit dari Trade V7 yang generasi kedua nah generasi kedua sendiri harganya ada perbedaan ya bosku ya terpaut sekitar 2 jutaan 2-3 jutaan dari yang generasi pertama nah untuk yang generasi kedua ini speknya sama bosku kebetulan ini yang masih SLA untuk motornya motor penggerak untuk baterainya juga masih pakai SLA motor penggeraknya juga masih 1000 watt baterainya SLA 60 volt 20 ampere nah untuk semuanya sama cuman ini yang beda itu dikontrol bosku kontrolnya dia kontrolnya sudah dipak bisa pakai baterai lithium. Jadi, generasi kedua ini kita bisa memilih antara pakai SLA atau mau pakai lithium Kalau untuk pakai SLA itu harganya kalau nggak salah 19900 kalau nggak salah. Ini kebetulan yang masih pakai SLA. Perbedaan dari yang generasi pertama itu sebenarnya cuman di tipe baterai itu bosku, bisa pakai SLA atau bisa pakai lithium Nah, untuk keseluruhannya, spek-spek keseluruhannya sama. Yang beda di sini fiturnya, fiturnya itu yang di generasi pertama kan ada tombol mundur ya, ada tombol mundur. Kalau di sini nggak ada tombol mundur, tapi ada tombol parking brake-nya, parking tombol berhenti. Nah, jadi ketika dari kontak on gini, ini nggak bisa langsung di gas Jadi harus ditekan ini dulu. Nah, ketika akhirnya di sini ada gini, ini bisa di nasim tinggal di gas. Nah, terus yang membedakan lagi itu velg, velg ya, velgnya, velgnya itu kalau yang generasi pertama itu kan warnanya kan polos silver kayak krum gitu. Silver gitu. Kalau yang ini kan sudah kayak gini. Modelnya yang beda. Nah, untuk yang generasi pertama, bosku bisa nanti cek di link di deskripsi ya. Itu sudah saya jelaskan reviewnya yang generasi pertama. Ini yang generasi kedua, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang beda lagi di planger, planger belakang. Kalau generasi pertama hanya planger kecil segini, modelnya. Nah, ini bisa ditaruh box yang generasi kedua. selanjutnya ini yang bikin generasi kedua itu harganya naik harganya naik dari yang generasi pertama nah ini ada seperti ini bosku nah ini sebenarnya gak ada joknya kalau yang mungkin ini joknya cukup buat mantel aja kalau yang generasi pertama kan joknya agak luas kalau ini cuman segini aja karena ini kenapa nanti kalau misalkan ada request yang mau pakai baterai lithium jadi ini tinggal dibuka ini gini nanti agak sulit ya. Nah, nah ini soketnya untuk ke baterai lithium bosku. Jadi bisa langsung dipakai. Jadi tinggal nggak perlu merubah controller lagi. Langsung tinggal order aja baterai lithiumnya. Atau mungkin pemesanan ke pabrik bisa juga langsung yang pakai baterai lithium. Jadi ini nanti kita ketika pembelian yang seperti ini, yang model SL, pasti dapat box, box di sini buat naruh baterai lithiumnya nanti buat naruh liti, baterai lithiumnya sama BMS-nya sekalian kan biasanya jadi satu, Bosku ya, kalau yang lithium ya. Nah, di sini nanti ada box. Nah, tutupnya ini, Bosku, pas seperti ini. Setiap pembelian yang V7 generasi kedua yang SLA. Jadi kenapa ketika gitu? Jadi ketika Bos-bosku ingin yang upgrade ke lithium, bisa langsung order baterainya. Nah, kontrolnya sendiri sudah beda, Bosku. Kemarin juga sudah saya bongkar. Beda daripada yang generasi pertama. Jadi ini infonya di kelim pabrik ketika ingin ganti lithium nggak perlu ganti kontrol lagi, langsung ganti baterainya aja. Kalau untuk spesifikasinya sama dari yang generasi pertama, kurang lebihnya segitu. Untuk jarak tempuhnya 55, kecepatan 55 km, kecepatannya 45 km itu dengan beban bosku ya. Untuk bebannya 150 kurang lebih atau 170 asalkan jalannya datar. Untuk perubahan yang lain nggak ada. Cuman ini bosku, perubahan yang lain itu dari segi ini bosku. Jadi ini makin rapi bosku. Di sini. Kalau yang generasi pertama itu stripping di sininya, itu biasanya agak mepet ke cakram sini bosku. nggak presisi gini ini lebih rapi yang generasi kedua bosku ini mohon maaf sebelumnya, bukan untuk nganu mungkin untuk evaluasi dari perakitan sana bosku ya yang generasi pertama rata-rata yang sebelah kanan ini mepet yang belakang ini penutupnya ini mepet ke belakang bosku ini lebih presisi sama kanan kirinya sama bosku motornya sudah pakai GS motor bosku ya yang 1000 watt GS motor bosku nah untuk bedanya lagi ya bosku tampilan ini bosku ya lupa tadi saya tampilan indikatornya ini bosku nah kalau ini kan kalau yang di generasi pertama cuman pakai bar aja cuman pakai bar kalau ini ada bar ada presentasi nah di sini ada tombol gearnya kecepatan, dan kalau yang generasi pertama warna berwarna, kalau ini hitam putih sebenarnya itu aja bedanya untuk di fiturnya yaitu tadi parking brake ganti sama mundur nah itu aja bosku, review singkat dari V7 yang generasi kedua mungkin bila ada salah kata atau mungkin ucapan saya, saya mohon maaf kurang lebihnya segitu dulu, saya akhiri video ini jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen sudah itu saja, salam listrik bosku